eh kita coba gacha buat si ini ya nah, kita ingin cari ini aja si hibiskus alter eh hibiskus ya eh hibiskus oh ah, ya betul hibiskus lupa kesternya tuh siapa itu namanya nggak tahu kesternya siapa ini cowok soalnya bersekut ini apa nih petak-petak kubus-kubus In, in a banana, a bin hole, a hole, Mari kita satu kali single single. Scavenger. Dek dekan neandri ini pasti. Swarts is Hikon <laughs> broken. Hari-hari Mantap. Berapa <laughs> tadi? Tiga Berarti ini empat Nah loading こんにちは <coughs> wah langsung dapat Enam. Tujuh. Milan. sepuluh sudah cukup <laughs> selesai sudah incaran gua menhabiskus doang yeah. ya nggak yeah. perlu bintang enamnya dulu karena gua mau save buat Mulesis ya yeah. buat Mulesis nanti soalnya gua ngincar car Mulesis juga cok karena gua suka dari desain karakternya eh yeah, bisa aja. Hmm. buat Gacha sudah komplit singkat, jelas dan padat videonya aja guys. ini, waduh, rikotannya mungkin nggak sampai 2 menit mungkin.